Mulai dari beberapa item atau hadiah-hadiah keren yang belum rilis pada event spesial Anniversary Sampai dengan event bundle baru dan lain-lain Oke, okay. yang pertama ada beberapa item atau hadiah-hadiah keren yang belum rilis pada event Anniversary Free Fire yang ketiga Yang pertama ada skin terbaru dari senjata XM8 dengan tema Anniversary Free Fire untuk desain tampilan dari skinnya lumayan menarik ya Dengan warna ungu terong-terong gitu ya kan Dan kalau kita perhatikan bersama skin terbaru dari senjata XM8 ini Tidak memiliki animasi ya cuy Dan untuk statistiknya itu Reload speed 1 Akurasinya plus 1 dan armor penetrasi atau armor penetrasennya itu plus satu cuy Waduh Ada skin senjata yang memiliki statistik menambah armor penetrasen lagi cuy Kemarin kan udah rilis skin senjata yang menambah armor penetrasen ya Yaitu skin senjata M60 yang rilis pada hadiah utama dari Weapon Royal. Dan sekarang Garena merilis skin yang menambah armor penetration lagi nggak tuh? Garena... Bercanda Soalnya apa cuy? Skin M60 yang kemarin aja kurang diminati sama sebagian besar player Free Fire ya kan? Ini malah ada skin baru yang... Ya kalian lah ya Yang kedua ada skin tas atau backpack baru Nah... Untuk desain skin tas atau backpack ini itu biasa aja ya Tidak ada yang wah gitu kan cuy Ya kayak skin-skin tas pada umumnya ya kan Cuman yang berbeda di sini hanya pada desain tampilan dan warnanya saja cuy Dan biasanya skin-skin tas atau backpack yang kayak gini nih Itu rilis pada event gratisan Yang ketiga ada skin terbaru dari glue wall, Nah untuk desain tampilannya boleh-boleh nih Kayak ada gambar wajah tapi cuman ada mata dan mulutnya aja nih cuy Keren banget sih ini cuy skin glue wall. Wajib kita koleksi ini skin ya kan Wah keren kali nih keren-keren Dan terdapat desain emoticon juga nih Ada emoticon mahkota Kecupan bibir Emoticon love di bagian matanya ya kan dan lain-lain Dan untuk bagaimana tampilan skin glue terbaru spesial event anniversary ini Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy Gimana? Menurut kalian skin terbaru dari glue ini itu keren? Atau biasa aja? Komen di bawah ya Oke okay. Yang keempat ada skin terbaru dari skateboard. Nah, untuk desain tampilannya lumayan. Terus yang sedikit keren di sini itu terdapat animasi listrik-listrik cuy. Berwarna ungu dan sedikit glowing-glowing gitu ya. Lumayanlah ya buat menambah koleksi skin skateboard kita ya kan? Untuk bagaimana tampilan dari skin skateboard ini saat berada di in-game Free Fire, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy. Yang kelima ada skin terbaru dari Parasut. Nah... Untuk desainnya di sini tidak gua jelasin ya cuy, karena kemarin sudah gua jelasin di video info bocoran sebelumnya. Dan berikut adalah tampilan dari skin baru dari parasut ini saat berada di in game. Yang keenam ada skin terbaru dari kendaraan motor Nah, untuk desain dari skin terbaru untuk kendaraan motor ini juga udah gua bahas di video sebelumnya Dan berikut adalah tampilan dari skin terbaru dari kendaraan motor saat berada di in-game Wa, wa, wa, waduh bisa buat PTN dan freestyle cuy PTN itu kan bahasa Jawa ya kan terus untuk bahasa Indonesianya itu apa ya hmm um, biar kalian paham dan ngerti PTN itu apa ya kan di sini gua kasih cuplikannya cuy Nah, kayak gitu, cuy. Yang diangkat-angkat gitulah ya. Kalau di daerah kalian itu namanya apa, cuy? Komen di bawah ya, pengen tahu gua namanya apa. Yang ketujuh, ada set bundle astronaut spesial anniversary Free Fire. Nah, untuk desain dari set bundle astronaut ini sama aja ya, kayak bundle astronaut yang sudah rilis. Yang berbeda di sini tuh hanya dari segi tampilan warna, dan di bagian kayak mulutnya ini, cuy. Oh iya, btw, bandel astronot ini pernah bisa buat ngebug immortal ghost ya? Um, apakah nanti setelah set bandel ini rilis di game Free Fire akan bisa kita buat ngebug juga, cuy? Kita saksikan di bioskop kesayangan Anda. yang kedelapan ada set bundle terbaru untuk karakter cowok spesial event anniversary free fire nah kalau kemarin kan sudah rilis set bundle dengan tema anniversary free fire untuk karakter cewek kan yang bisa kita dapatkan pada event normal kapsul. dan kalau kita lihat pada kalender event gratisan anniversary free fire tidak ada event yang berhadiah set bundle untuk karakter cowok ini Jadi kemungkinan besar set bundle ini akan segera rilis di game Free Fire Untuk beberapa waktu ke depan. Dan set bundle ini dikabarkan akan rilis pada next event di game Free Fire Yang ke 9 ada tiket baru spesial event anniversary Free Fire Nah Tiket baru dengan logo anniversary ini kemungkinan akan hadir di game Free Fire untuk ngesepin atau mendapatkan set bundle spesial anniversary untuk karakter cowok tadi kalau nggak salah cuy kalau menurut kalian gimana nih? nyambung atau tidak? tiket anniversary ini dengan set bundle anniversary versi cowoknya tadi komen di bawah ya okay. dan dikabarkan beberapa item atau hadiah-hadiah tadi akan rilis di game Free Fire dalam bentuk Yang pertama ada event top up berhadiah skin terbaru dari kendaraan motor Nah, pada event top up ini, kalian cukup top up diamond sebesar 300 diamond Kalian sudah bisa mendapatkan skin terbaru motor spesial event anniversary ini cuy dan untuk di server Indo, kemungkinan akan berbeda dari segi bentuk perilisan dan jumlah top up-nya Yang kedua ada event callback semua temanmu Nah, pada event ini, kalian bisa mendapatkan skin terbaru dari parasut, skateboard, dan skin tas tadi dengan cara undang atau ajak semua temanmu yang sudah tidak main Free Fire Atau yang sudah lama tidak login di game Free Fire Untuk kembali login dan bermain game Free Fire Kalau kalian mau cepat mendapatkan tiga skin ini Yuk, buruan login dan masuk ke event callback semua temanmu Dan ajak kembali semua temanmu yang sudah lama tidak login atau bermain Free Fire yang ketiga ada web event 321 Blow. Nah. Pada event ini kalian bisa mendapatkan beberapa hadiah seperti skin Gluwol dan lain-lain. Kalau menurut gua, skin Gluwol tadi itu untuk di server Indo akan rilis pada event top up berhadiah atau event gratisan selanjutnya, cuy. Menurut kalian, skin global ini rilis di mana dan dalam bentuk apa, cuy? Komen di bawah ya. Oke okay. Yang keempat, ada event Loot Crate Random reward Nah, pada event Loot Crate Random Rewards ini, kalian bisa mendapatkan beberapa hadiah seperti skin global, skin masker, set bundle astronot tadi, dan lain-lain. Untuk di beberapa server luar, event loot crate ini sudah rilis cuy Dan untuk di server indo bisa jadi merilis event ini Tapi kemungkinan rilis event loot crate ini itu, ya kemungkinannya kecil cuy <tuh> Kalau menurut gue, beberapa skin tadi itu rilis di server indo dalam bentuk event top up beradiah ya atau event mission saja ya kan biar kita mudah mendapatkan skin-skin keren tadi cuy Dan juga dikabarkan nanti akan ada pin baru di game Free Fire yaitu pin logo anniversary Free Fire yang ketiga atau Ulang Tahun Free Fire yang ketiga tahun wah, gimana cara mendapatkannya ya? ntar kalau ada info mengenai pin logo anniversary ini bakalan gua bahas dan share kepada kalian semua cuy jadi tungguin aja ya Oke. yang kedua, ada info akan rilis set bundle dengan tema Bruno Mars Nah, jadi dikabarkan nanti akan hadir event Moko Store Dengan hadiah set bundle dengan tema Bruno Mars Dan untuk di server Indo, set bundle ini bisa jadi rilis pada event Moko Store Atau bisa juga pada event diskonan cuy Jadi kita lihat nanti ya Yang ketiga, ada trailer dari karakter baru Hayato Awakening apa lo ngeliatin gue emang gue tipi ganteng kan gue? Yang keempat, ada event Set Bundle baru pasangan dari Weekend Clubber Bundle Dan dikabarkan Set Bundle terbaru ini rilis pada event di game Free Fire Nah, jadi pada event ini, kalian cukup bermodalkan Diamond untuk ngesepin atau menambah kecepatan berlari dari karakter yang ada ini Maka kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang tersedia pada event ini ya kan? Dan untuk di Free Fire region Indo, kemungkinan akan berbeda dari segi bentuk eventnya cuy Bisa jadi pada event Lucky Royale atau event Bundle contohnya ya kan Jadi buat kalian yang nungguin set Bundle ini rilis, buruan siapin Diamond kalian ya Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini